yang selalu berkata benar dan dibenarkan berkata benar dan dibenarkan asyadikul masdud dia nggak pernah bohong dia nggak pernah bicara sesuatu yang nggak ada manfaatnya selalu berkata benar itu rasul dan wal masdud dibenarkan siapa yang membenarkan nabi Allah subhanahu wa taala artinya apa yang nabi janjikan maka itu janji Allah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 Habis itu Allah akan menunaikan janjinya Bagian kita taat Bagian Allah adalah jaza Balasan Siapa yang menunaikan kewajibannya Allah akan menunaikan kewajibannya Wa'ufu ufi bi Kalian tunaikan janji kalian kepadaku Aku tunaikan janjiku kepada kalian Apa janji kita kepada Allah as wa ta'ah Mendengar dan taat Apa janji Allah kepada kita